Thank you. Guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya YT Crash Nah, kali ini saya baru masuk laptop servisan Dell N4050 ini. Kerusakannya mati total, sama enggak sama sekali mau dinyala ini ya, Guys. Kerusakannya. Oke. Okay, saya akan ngasih tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai akhir. Ingat dengan diskip biar kalian semua pintar ya guys untuk memperbaiki laptop Dell N40 50 ini mati total guys nah saya akan cuma menggunakan pinset ini saja tonton terus ya Oke sebelum mulai kita klik dulu subscribe, like, komen, dan share di bawah video ini ya guys untuk mensupport terus channel youtube saya nah jika sudah yuk kita langsung saja Cekidot videonya, oke. Okay, ini telah saya buka casingnya, saya lepas konektor RAM-nya, kemudian kita cabut konektor jack DC charger laptop ini, guys. Nah, kita balik. Ini telah saya cek panasnya pada bagian ini alias short. Nah, setelah saya balik, ternyata rusaknya ini, guys. Nah ini pecah guys Nah yang kecil ini ya guys PC4614 guys Nah ini kita coba ganti dulu Tunggu sebentar guys Kita ambil dari motherboard kanibal yang masih bagus guys Nah ini Okay, ini telah saya ganti, nih guys, pecah dia, guys. Nah, kelihatan gak? Ini, saya dekatkan kamera, nah, pecah, guys. Nih, yang kita ganti tadi, kita ganti dengan yang kanibal. Oke, okay, kita biarkan dingin dulu biar enggak ngesot lari ke IC yang lainnya. Oke, okay, ini telah dingin. AC nya kita coba colok pasang RAM, colok konektor DC chargernya, kemudian konektor casnya LCD nya, baru di kita colok chargernya ya guys, kemudian berhasil nah, nah telah nyala lampu indikator kipas nyala dan telah nampil guys jadi cukup sekianlah video kali ini ya guys jangan lupa sharekan terus video saya guys like subscribe nya lupa jangan lupa ya oke okay, terima kasih guys mantap